Selamat pagi taruna. Ketemu lagi dengan Kakak. Kak Brandon Kakak mau ngajak kalian untuk bersatu teduh bareng. Sebelumnya mari kita siapkan Alkitab kita yang terambil dari Nehemia 12 ayat 27 sampai 30. Sebelum membaca Alkitab, yuk mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapak yang baik, mengucap syukur Bapak pada pagi hari ini kami boleh bangun untuk kami boleh bersatu teduh. Kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firmanmu Tuhan Kiranya kami boleh mengerti dan kami boleh pahami Kami serahkan satu dunia ke dalam tangan pengasihanmu Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, amin Nehemia 12 ayat 27-30 yang berbunyi Pada pentah, pentah pisan tembok Yerusalem, orang-orang Lewi dipanggil Dari segala tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem Untuk mengadakan pentah pisan yang meriah dengan ucapan syukur dan kidung dengan ceracap, gambus, dan kecapi. Maka berkumpullah kaum penyanyi dari daerah sekitar Yerusalem, dari desa-desa orang Netofa, dari Beth Gilgal, dari Padang Gebah, dan Asmawet, karena para penyanyi itu telah mendirikan desa-desa sekitar Yerusalem. Para imam dan orang-orang Lewi mentahirkan dirinya, lalu mentahirkan seluruh umat itu, dan kemudian pintu-pintu gerbang dan tembok. Nah adik-adik, judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu hanya karena Allah. Apa yang Sobat Turuna rasakan ketika berhasil meraih suatu prestasi yang gemilang dan mendapatkan hasil yang manis atau menyenangkan hati? Pasti senang dong. Menurut Sobat Turunah, mengapa kita bisa mencapai keberhasilan itu? Apakah kita harus bersyukur karena Allah yang memberikan keberhasilan tersebut? Melalui bacaan Alkitab hari ini, kita mengetahui bahwa di bawah ke kepemimpinan Nehemia, bangsa Israel berhasil membangun kembali tembok kota Yerusalem. Tentunya hasil yang gemilang ini tidak diraih dengan cuma-cuma. Ada perjuangan yang besar, tantangan dan rintangan yang harus dihadapi, dan kegelisahan yang melanda. Kebimbangan muncul, apakah bangsa ini dapat membangun kembali tembok kota tersebut? ketakutan terjadi karena ada musuh yang mengancam, menggagalkan pembangunan tersebut, dan membuat kekacauan namun demikian, adik-adik semua rintangan dan hambatan itu dapat mereka lalui hasilnya sungguh luar biasa pembangunan tembok Yerusalem dapat terselesaikan dalam waktu 52 hari ada di pasal 16, ada di pasal 6 ayat 15 sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang telah memelihara juga melindungi mereka menaikkan ucapan syukur dan kidung pujian dengan ceracap, gambus, serta kecapi. Para imam dan orang Lewi dipanggil dari segala tempat berkumpul di Yerusalem. Mereka mengadakan penahbisan tembok kota Yerusalem dan pintu-pintu gerbangnya dengan meriah adik-adik. Adakah ungkapan syukur yang dipersembahkan Sobat Runa kepada Allah sebagai rasa syukur atas hasil yang manis yang telah dicapai? Atau Sobat Runa berpikir bahwa semua yang diraih adalah Bukan usaha diri kita sendiri Ingatlah selalu adik-adik Bahwa kuasa Allah Yang tidak terlihat Yang membantu kita melakukannya Sehingga berhasil meraih prestasi yang gemilang Jadi kita tidak boleh menegahkan, Memegahkan diri kita sendiri Sebaliknya harus ada pengakuan yang tulus Dan jujur bahwa tanpa Allah Kita bukan siapa-siapa Nah adik-adik itu aja Renungan kita pada pagi hari ini Untuk menutup saat duduk kita Yuk kita berdoa, mari kita berdoa Bapak yang baik, kami telah membaca dan merenungkan sebagian dari firmanmu Bapa. Melalui bacaan ini, kami boleh mengerti bahwa segala prestasi, segala apapun yang boleh kami raih dalam kehidupan ini, kami boleh harus selalu menyadari bahwa di dalam tersebut ada campur tangan Tuhan yang boleh menuntun kami untuk meraih prestasi tersebut ya Bapak. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan boleh jaga dan sertai kami dari pagi hingga pada malam hari nanti kami boleh kembali beristirahat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari ini, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ingat ya, jaga kesehatan selalu. Dadah.